Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashabu'ala ilaha ilaqlah Wa ashabu'ala muhammad dan abduh wa rasuluh Amma ba'du Jumpa kembali dengan Akidah channel Pada kesempatan kali ini masih dalam tayangan-tayangan Kita membantah menghadang para penguja dan para misionaris Semoga ikhwan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih atas dukungannya yang selalu setia dengan Akita channel dan channel-channel muslim yang kita yang ikut bersama-sama menghadang para penguja dan para misionaris seperti yang akan kita tayangkan kali ini masih kita angkat dari sebuah video Mbah Udin si Taif Udin yang mungkin kita semuanya sudah tahu siapa si Udin ini tapi kalau kita diam mereka selalu berkuar-kuar Kita pun harus berbicara Secara bijak kita hadang mereka untuk mengedukasi saudara-saudara kita Yang masih lemah dalam iman Supaya tidak tergerus, tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi Dengan apa yang dibawa dan apa yang dinarasikan oleh orang-orang Seperti si Udin ini Baik kali ini langsung kita dengarkan dan kita tonton videonya nanti kita komentari bersama-sama. Ya, Alhamdulillah semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan <tuh> sambil tersenyum-tersenyum tertawa karena kita sudah tahu siapa si Udin sebenarnya. Jangan mengusik agama Anda sebelumnya ya. Saya yakin pemikiran Anda tentang Islam lebih salah walaupun Anda hafal atau dari latar belakang sekolah Anda yang bersekolah di sekolah Islam. Jangan mengusik dan membawa-bawa Al-Quran dengan cara menghina. hehe kamu, Alkitab -Al suci kamu itu yang menghina Yahudi dan Kristen. Yang menghina. Bukan sekedar menghina, mengkriminalkan. mau Boleh dimatikan orang ini. Eh, ipal, wah kamu kok enggak... Enggak, baca kitabmu sendiri. Di sini ada satu pertanya apa, pertanyaan, ya, atau komentar gitu ya, lebih tepatnya komentar dari seorang netizen untuk mengingatkan si Udin ini supaya tidak membahas kitab uh, Al-Quran. Sebenarnya gini ya, <tuh> kalau kita saring dari komentar-komentar yang pernah kita lihat. Muslim ini lebih-lebih mengarah kepada begini <tuh> Masuknya Si Udin ini kan sedang melakukan pelayanan Dia sering berkata dia mau melakukan pelayanan Tapi saat pelayanan kenapa bukan Bible yang disampaikan Atau isi ajaran di dalam kekristenan yang disampaikan Tapi banyak Mengarah kepada ayat-ayat suci Al-Quran atau sering membahas Al-Quran, dan yang biasanya langsung ke menghujat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Nah, di sini ada yang mengingatkan, tetapi dia malah membantah bahwa eh, Al-Quran itu banyak yang menyerang umat non-Muslim. Sebenarnya, dalam keyakinan Islam, ya. Itu bukan menyerang Tetapi ya menjelaskan Menjelaskan kepada umat Islam Bahwa orang yang di luar Islam itu Seperti ini Nah hukumannya apa? Nanti kalau di akhirat maksudnya Pasti masuk neraka Karena apa? Orang di luar Islam tidak mengimani Tidak meyakini Pertama Tuhan yang diyakini oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengimani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Dan bahkan, jangankan mengimani 25 nabi dan rasul. Jadi apa yang diimani oleh umat Islam tidak diimani mereka. Jadi dengan jelas dikatakan dalam Al-Qur'an orang kafir Masuk neraka itu udah jelas, jadi jangan jangan baper lah, Din. Nah, kalau kamu ya, kalau kamu bisa menjelaskan di dalam Bible orang di luar Kristen, orang di luar Kristen itu ya, itu ya ke, kalau di Biblemu ya tetap tidak mendapatkan kerajaan Allah katanya. Nah, seperti itu juga. Apakah kita merasa merasa apa ya? E, merasa tersinggung. Waduh. Gitu ya. Kita Islam. Kristen tidak mendapatkan kerajaan apa ya? Kerajaan Tuhannya Kristen. Ya nggak masalah sama dengan seperti itu. Kamu seharusnya berpikir seperti itu kalau kamu memang Kristen tidak mendapatkan surganya orang Islam. Yang yang memang bukan surga kamu istilahnya seperti itu ajarannya ini yang kita lihat. Nah, sedangkan kamu meyakini Kristen, kamu baper dengan Al-Quran, ini yang sangat lucu ya, saudara. Ya, Ikhwan, bila semuanya perlu diketahui, tetap kita gemborkan, tetap kita kita teriakkan, menghadang para penghujat, membantah, dan kita halo orang-orang seperti ini. Karena apa? Masih banyak saudara kita yang belum tahu, jangan sampai salah memahami dengan apa yang dikatakan Si Udin ini udah berulang kali saya baca saya sebutkan saya kutip ayat-ayatnya 300 itu loh yang saya bilang 300 itu Ipalloh kamu perkataan anda adalah perkataan dari manusia bodoh yang punya keyakinan punya kepercayaan penuh terhadap agamanya kami tidak heran juga kalau ada yang dari Kristen masuk ke Islam. Jangan merasa Anda pindah dari status seorang Ustadz, pindah ke Kristen, terus Anda membanggakan diri. Ini semua tentang kepercayaan. <tuh> iya. Saya jamin kok, kekacauan demi kekacauan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Lu tinggal... Jadi ya kalau kita lihat ya Kalau kita lihat si Udin ini bukan semakin sehat Nah bukan semakin sehat ya kalau kita lihat Tapi semakin tidak jelas Karena apa? Kalau semakin jelas coba ya Coba dipikir ya di kawan semuanya dia mengatakan mau pelayanan Tapi coba <coughs> Kalau kita dengarkan setiap hari Pernyataan-pernyataannya Dia mengatakan Sudah sering disebutkan 300 ayat Kita tahu kamu sering menyebutkan di Dalam Al-Baqarah Di situ e, Bernarasi gitu kamu, kamu anggap bernarasi kepada umat Kristen Seperti ini Seperti ini Gini loh ya Itu Ya kan Iman Islam, iman umat muslim mengimani Al-Quran isi seperti itu tapi bukan kebencian Adakah dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini yang kamu katakan Tidak ada kedamaian dan selalu membawa kebencian itu terjadi di masyarakat, di kehidupan sehari-hari Tidak ada jadi kalau kamu selalu bernarasi bahwa umat Kristen ya di luar umat Islam, di luar punya keyakinan Islam, itu kamu uh, merasa merasa tersingkirkan gitu ya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, apakah kamu meyakini Al-Qur'an itu? Nah, kamu menggiring bahwa kepada kepada ini ya, kepada netizen ya Menggiring bahwa orang Islam itu Akan menerapkan apa yang di dalam Al-Quran itu ya Secara tidak benar Kamu berhasil seperti itu Sedangkan fakta yang terjadi Semua umat muslim itu menelaah semua ayat Al-Quran itu Menafsirkan itu secara hati-hati Dan benar melihat konteksnya Kita hidup bermasyarakat Kita hidup di sebagai warga negara Apakah ketemu orang Kristen langsung ya kita pukulin Nah kita, kita apa ya Sesuai dengan apa yang kamu katakan ya enggak gitu Nah karena ada penafsiran-penafsiran tertentu yang tidak kamu jelaskan Kamu katakan pun secara serampangan dan dengan makna yang sangat jauh berbeda dengan aslinya Nah, di sini yang perlu kita bantah, dan kamu gak perlulah ya. Kamu ini saya katakan, kalau sekarang ini bukan pendeta, kamu youtuber ya. Status samalah dengan saya gitu ya, youtuber. Nah, yang murni bukan youtuber itu orang ya, orang yang memberikan pelayanan di tempat ibadah. Nah. Setelah itu, ada jemaah. Itu namanya pendeta, ya. Nah, apapun yang dilakukan oleh jemaah semuanya mengambil videomu, terus di-upload. Nah, itu kamu tetap bukan youtuber, orang yang mengambil video itu yang youtuber. Kalau seperti ini, memang ya, ya, memang banyak orang beranggapan, kenapa dipedulin ya, kan? Tapi kamu setiap menit, setiap saat kamu ini menyebarkan kebencian, bernarasi kebencian untuk menggiring publik. Mentang-mentang yang melihat kamu banyak, kamu manfaatkan untuk menggiring opini bahwa Islam itu pembawa kebencian. Padahal nyatanya tidak. Sering kita katakan kalau memang Islam itu membawa kebencian dan berbahaya bagi anak bangsa. Orang yang ada di Indonesia sekarang ini sudah tidak bernasib bagus, tapi nyatanya buktinya aman, damai, sejahtera. Itu tidak seperti yang apa uh, yang kamu katakan. Sedangkan kamu di luar sana yang terjadi di Indonesia nggak tahu. Itu Ivan wilayah. Jadi jangan sampai si udin ini kita biarkan. Tetap kita bantah. Kok? Ini. Hmm, apa jawaban saya Di dalam Di bawah komentar itu Itu hak saya Kalau kamu tersinggung Ya masuk Kristen dong <laughs> ah, Si Budin Ibrahim ini yeah. Di sini ya botolnya dia ya <tuh> Dia bisa mengatakan kepada orang Islam saat berkomentar, "Kalau kamu tersinggung, ya kita balik nanti. Kalau kamu tersinggung, kamu masuk Kristen." Nah, tersinggung apa saat si Udin ini membahas ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan penafsiran yang sembarangan? Kalau kami, ya, saya wakili itu komentator. Ya, kalau kami umat Muslim, seandainya kamu membaca Bible. Tanpa menyentuh ajaran Islam, tanpa menghujat, tanpa menyentuh baginda Rasulullah SAW Dan tanpa menyentuh apapun yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran Islam No problem bagi kami, nggak masalah itu imanmu Tapi saat kamu menyentuh Al-Quran dan apa yang ada dalam Islam Iman kami bergejolak dan pasti terpanggil Nah begitu juga sebaliknya Kalau kamu ya Din Oten-oten Kristen-Kristen ya Kalau kamu tersinggung Baper dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran itu Ya ya mualaf saja bersahadat Saya balik kalau kamu mengatakan seperti itu Saya wakili, wakili ya komentar itu ya Kalau kamu Tersinggung dengan kata-kata saya kata si Udin Kamu masuk Kristen Karena si Udin ini bahas Al-Quran Tersinggung tapi kalau membahas Bible ya enggak Tapi kita balik Kamu membahas Al-Quran situ bernarasi bahwa orang non-Muslim begini, begini, begini Orang Kristen begini, begini, begini Sesuai di dalam Al-Quran kalau kamu tidak mau baper dengan apa yang di ada di dalam isi Al-Quran itu Ya ya mu'alaf Itu ten Di dalam Al-Quran dikatakan Orang kafir masuk neraka Ya neraka janam Kamu gak ingin masuk neraka janam Bersyahadat Saya menjawab seperti ini sesuai dengan yang dikatakan si Udin Kalau cuma mau bilang seperti itu Nah jadi kalau kita mau membantah bolak-balik otaknya itu dipakai akal dipakai. Jadi jangan uh, dimakan mentah-mentah apa yang dikatakan si Udin ini. Kalau dimakan mentah-mentah, ya. Nah ini sama dengan anak kecil minta belas kasihan, minta ma apa ya diperhatiin, tapi ya bergantian ya dibalikkan sebagai dia di seperti itu dia nggak mau. Boleh dia mengatakan seperti itu Tapi kalau dia membahas Bible Bukan bahas Al-Quran Ini enak saja Orang berkomentar Karena si Udin bahas Al-Quran Suruh masuk Kristen Ya kamu coba Kamu tersinggung dengan Al-Quran Dengan pernyataan dalam Al-Quran Isi-isi Al-Quran Pengen gak tersinggung Masuk Islam coy Itu ten Jadi otak itu Akal itu dipakai Jangan imani saja Ya Hmm. Jadi Bila kamu percaya Bahwa Yesus itu Mesias Dan kamu jalankan ajaran kasihnya Itu sudah cukup tapi bila kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias dan Tuhan Dan kamu jalankan ajaran kasih itu Lebih dari cukup Setiap hari sering Setiap detik merasakan suaranya Di hati saya Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan per Thomas. Apakah Tuhan Yesus bilang Berbahagialah orang yang tidak melihat Namun percaya Nah coba gini ya kalau ini tak kasih contoh yang terakhir ini tadi. Video ini terakhir ini. Alhamdulillah ya, semuanya. Saat dia mengatakan tentang apa yang di dalam isi bible No comment saya. Jujur saya no comment. Itu iman mereka. Itu sebagai contoh saja ya. Untuk kawan-kawan Kristen. Saya tidak akan mengomentari. Bila si Udin itu mengatakan tentang ajaran Kristen. Dan isi dalam bible No comment. Silahkan. Saya mengomentari. Apa... Yang ada di dalam video saat dia katanya pelayanan tapi membahas ajaran Islam dan apa yang ada di dalam Al-Quran uh, Itulah ikhwan Villa semuanya ya Contoh-contoh si penghujat ini selalu membawa narasi kebencian Kita angkat, kita bantah, kita komentari Untuk mengedukasi, sedikit mengedukasi kepada ikhwan Villa semuanya Saudara-saudaraku semuanya bahwa apa yang disampaikan si Udin ini tidak ada benar-benarnya sama sekali. Walaupun kita tahu tapi saya yakin masih banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang masih awam tentang ini yang kita takutkan apa? Sekali membuka apa ya konten langsung mendengarkan pernyataan si Udin ini bisa berbahaya. Karena apa? Bisa menggerus iman-iman saudara kita yang masih belum paham tentang apa yang disampaikan si Udin Nah begitulah Iwan Vila semuanya Semoga akidah channel menyajikan seperti ini bisa membawa manfaat Sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa tahu Sebenarnya si Udin ini siapa Kalau mereka tetap mengikuti apa yang dikatakan si Udin Dia menemukan kebenaran Ternyata dia menjadi seorang penghujat Dan apa yang disampaikannya setiap hari adalah penghujatan Berarti kebenaran menurut si Udin itu adalah menjadi seorang penghujat Yang menurut cara pandang kita muslim Karena jelas setiap hari bukan bibel yang disampaikan Tetapi dia mengotak ati isi Al-Qur'an, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, di situ jelas dia mengatakan, pernah dia mengatakan, misi dia adalah mengikis, menghancurkan, dan mengobrak-abri ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan secara Sengaja dan terencana Dia sudah menebar orang-orang terpercaya Untuk menggerus iman-iman saudara kita Semoga apa yang aqidah Channel sajikan bisa bermanfaat Dan kita cukupkan dulu sampai di sini Terima kasih atas dukungannya Dan terima kasih atas kesetiaannya bersama aqidah Channel dan channel-channel Muslim Semoga Mendapatkan nilai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam satu Tuhan.